Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata-kata kuotes ala santri, dari yang bijak sampai lucu Setiap orang selalu memiliki pengalaman berharga, yang akan selalu dikenang Misalkan saja saat menjadi santri pondok di pesantren Tak hanya menuntut ilmu, sebagian besar santri mengaku diajari, bagaimana caranya menjalani hidup. Melalui pesantren, mereka bertemu sosok tokoh yang disegani, dijadikan panutan, hingga berinteraksi dengan banyak teman. Padatnya kegiatan dan relasi yang besar, membuat para santri sering berdiskusi. Gak heran jika mereka merumuskan, kata-kata tentang arti kehidupan. Mulai dari kata-kata yang bijak, kata-kata sindiran, kata-kata gaul, bahkan kata-kata soal cinta, dan gombalan. Menariknya lagi, kata-kata ini benar-benar mencerminkan, apa yang para santri pikirkan dan rasakan. Walaupun kamu bukan santri, kata-kata bijak ala santri ini, bisa memberimu pembelajaran. Sementara kata-kata yang lucu, bisa menjadi hiburan di kala penat. Penasaran kan seperti apa, kata-kata bijak santri. 1. Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. 2. Belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti, jikalau kamu saat ini tidak belajar. 3. Belajarlah dari kehidupan, berusaha untuk masa depan, berdoa kepada yang maha menentukan. 4. Jangan resah andai ada yang membencimu, karena masih ramai yang mencintaimu di dunia. Tetapi resahlah andai Allah Subhanahu wa taala membencimu, karena tiada lagi yang mencintaimu di akhirat. 5. Jangan takut menjadi tua, karena semua pasti akan menua. Takutlah untuk menjadi tak dewasa, karena kedewasaan merupakan sikap yang menjadi jalan menuju kebahagiaan dan kemuliaan. 6. Kesuksesan hidup itu apabila kehadiran kita mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, tidak terus-menerus egois memikirkan ambisi diri sendiri. 7. Ketika kita belajar memberi, kita belajar ketulusan, dan ketika kita gagal, kita belajar kesabaran. 8. Orang yang niat belajar, apapun akan jadi pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun tidak akan jadi pelajaran. 9. Sekecil apapun peranmu dalam berdakwah, besar dampaknya bagi umat. 10. Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak berbuat apa-apa, tapi bagi mereka yang selalu berusaha wujudkan mimpinya. 11. Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang cerdas cendekia, dan imam yang adil. 12. Wahai jiwaku, Sabarlah jangan bergejolak, sebab apa yang ditentukan Allah pasti akan terjadi. 13. Aku tak pernah memiliki kebijakan, aku hanya melakukan yang terbaik, setiap kali dan setiap hari. 14. Punya istri santri itu laksana, dapat sinar bulan purnama di waktu malam. Ia akan menyinari ruang kosong dengan tulus ikhlas. 15. Punya suami santri itu ibarat memiliki sebuah bangunan, bagus nan kokoh yang siap dijadikan tempat berteduh, saat musim panas maupun hujan. 16. Aku akan selalu mencintaimu, walaupun penantian itu begitu lama, jika engkau memang bukan takdirku, maka aku bahagia telah memilihmu. 17. Berhenti berusaha tuk jadi yang sempurna. Temukan dia yang tahu semua kelemahanmu, tapi tetap ingin menjadi bagian hidupmu. 18. Cinta itu melibatkan dua belah pihak, dan disertai kejujuran dan amanah. Jika tidak, maka cinta hanyalah khayalan. 19. Bukan karena aku tak punya rasa cinta, dan kasih sayang, tapi rasa ini sedang aku simpan, hingga nanti saat semua kehalalan datang. 20. Cinta adalah ketika kamu yakin, bahwa dirimu telah melupakannya, namun kamu masih menemukan dirimu peduli padanya. 21. Cinta itu hanya satu kata sampai ketemu, orang yang berikan makna kepadanya. 22. Jika jarak yang jauh tidak menambah rasa cintamu, berarti engkau memang belum mencintainya. 23. Kalaulah aku kumpulkan saat-saat gembira dalam hidupku, semuanya tidak akan dapat menyamai, indahnya waktu yang aku habiskan bersama keluarga 24 kita banyak membuang waktu mencari kekasih yang sempurna daripada menciptakan cinta yang sempurna 25 pada saat dirimu mencintai seseorang tanpa sebab saat itu pula yakinlah bahwa seribu sebab sekalipun tidak akan bisa mencabutnya dari hatimu 26 anak pondok kalau jalan bareng prinsipnya sepanjang jalan cuma milik sendiri. 27. Bisa tidur nyenyak saja sudah menang banyak. 28. Buat kami tidak ada kata malam minggu, adanya cuma giliran maju. 29. Doyan nyanyi alergi ngaji, karaoke yang bayar mahal aja mau, ngaji gratis dapat pahala aja enggak mau. 30. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. 31. Hafalan lebih seru, daripada mikirin masa lalu. 32. Jika santri putri mencari santri putra, yang berdasi lalu apalah daya, karena kami hanya santri penabuh kendang yang berpeci. 33. Kami mungkin hanya golongan santri, namun cinta pada negeri suci tidak ternoda, hubul waton minal iman. 34. Karena mengingat hafalan tidak semudah, Ketika mengingat kenangan indah bersamamu. 35. Ketika Abah Kiai Rauh, disitulah Santri Takdim berada. 36. Lulusan pesantren tidak cuma bisa jadi guru ngaji, ataupun Kiai. Tapi juga bisa menjadi kalangan berdasi, dan pengusaha yang mandiri. 37. Makan ala Santri seperti ini memang jorok seperti sampah. Tapi yang tidak bisa menikmati kebersamaan ini, lebih jorok dari sampah. 38. Mau kaya mau miskin, kalau di pondok ia ya tetap sarungan. 39. Mondoklah sejak dini sebelum menyesal ketika bau tanah nanti. 40. Pesantren mengajarkanku tentang bagaimana untuk bersabar, bersabar menunggu giliran mandi karena penuh banget. 41. Sabar itu emang berat karena hadiahnya surga, coba kalau gampang hadiahnya paling kipas angin. 42. Selfie sama-sama ketika mau ngaji, lebih berkah dibanding orang yang selfie di Zebra Cross. 43. Sepele tapi ngangenin, suasana ngantri ambil jatah makan. 44. Tanggal tua ataupun tanggal muda, ya tetap mayoran. 45. Percayalah santri putri itu luluhnya dengan kobil tubuhkan bukan I love you. 46. Aku adalah file yang membutuhkan file, sebagaimana muktada, yang tidak akan sempurna jika tanpa kobar. 47. Belajar itu memang melelahkan, namun lebih lelah nanti kalau kamu saat ini tidak belajar. 48. Bukan pesta meriah atau gaun mewah, yang penting satu kata sah. 49. Cintaku padamu seperti met lazim sebab, paling panjang di antara cinta yang lainnya. 50. Dan akhirnya setelah lama kita bersama, cinta kita seperti iklab ditandai dengan dua hati yang menyatu. 51. Jangan kasih aku kado, kasih aku mahar saja. 52. Jika cinta itu ilmu, Arudel, maka kisah cinta kita berdua adalah simfoni terindah, yang menghasilkan harmoni tak tertandingi di muka bumi ini, seindah dan semerdu harmoni syair berbahar rojas. 53. Jika cinta itu ilmu faroidal, maka, kita berdua adalah dua sejoli, yang akan selalu berbagi atas apa yang kita miliki, seperti halnya asyobah ma maaal 54. Jika cinta itu ilmu hadis, maka kualitas dan kekuatan cinta kita adalah, hadis sahih yang sudah teruji, dan terverifikasi oleh berbagai tempaan dan ujian. 55. Jika cinta itu nahu, maka cintaku kepada kamu akan jasem pasti, sehingga aku akan sukun, tenang, di sampingmu selamanya. 56. Ku kau dengan Bismillah, untuk nantinya bisa ku lengkapi dengan Alhamdulillah. 57. Mesti perhatianku tidak terlihat seperti Alif Lem Syamsiah, namun cintaku padamu seperti Alif Lem Komariyah terbaca jelas. 58. Semoga dalam hubungan kita ini kayak it gom bilaguna. yang hurufnya cuma berdua lem dan roh. 59. Seperti hukum imalah yang dikhususkan untuk roh, saja. Seperti aku yang hanya untukmu. 60. Setelah kau terima cintaku hatiku rasanya, seperti kol-kolah kubro terpantul-pantul dengan keras.